Mulai dari item baru, inkubator terbaru dengan tema Samurai Jepang, skin katana, event gratis, dan lain-lain. Oke, okay, yang pertama ada skin kacamata terbaru. Nah, untuk desain dari skin kacamata ini hampir mirip sama kacamata yang dipakai Boboho, ya. Bro. Huh? Lumayan lah buat koleksi default kita, ya kan? Boleh lah digabungin sama set bundle lain buat iseng-iseng pakai bundle yang kocak-kocak gitu kan, cuy. <tik> Yang kedua Ada bocoran inkubator terbaru dengan tema samurai jepang Nah Sebelum kita review bagaimana tampilan dari beberapa set bundle inkubator dengan tema samurai jepang ini Mulai dari yang paling bawah atau yang paling murah Sampai dengan yang paling mahal Alangkah baiknya kita lihat dulu trailer dari inkubator terbaru dengan tema samurai jepang ini cuy Wah, wa, Waduh, bau-bau skin katana mau rilis nih, cuy! Wow, boleh-boleh nih. Kalau kita lihat dari trailernya aja udah keren ya, kan? Apalagi tampilan set bandelnya, cuy! Dan untuk bagaimana tampilan dari beberapa set bandel dari inkubator terbaru dengan tema Samurai Jepang ini, kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini, cuy! Yang pertama, ada set bundle inkubator dengan tema Samurai Fox atau Samurai Rubah yang paling bawah. Untuk desain set bundlenya, eh, udah sih. Kalau menurut gua, ini adalah set bundle inkubator terkeren, terbaik, terkece, ter, -ter, ter lah pokoknya, cuy. Gila sih, gua suka banget nih sama set bundle dengan tema kayak Assassin, Assassin gini, cuy. Garena... I love you, dan biasanya kalau ada set bundle baru, ya kan? Gua itu cuman suka skin rambutnya, skin bajunya. Kalau yang ini, gua suka semuanya, cuy. Udah desain set bundlenya keren banget. Ditambah lagi, ada animasi ke aura-aura berwarna hitam di bagian lengan kanannya, cuy. Udah sih. Ini set bundle inkubator rasa, set bundle elite pas season 1, nggak tuh gini dong. Garena ya kan merilis set bundle yang nggak ada bumbu-bumbu robotnya gitu kan, cuy. Terus ini untuk tampilan set bundle inkubator samurai fox versi ceweknya, Wow, wih. Bisa goyang juga cuy anunya, waduh. Maksudnya aksesoris yang kayak telinga ini cuy yang goyang. Positive thinking ya kan. Untuk desain set bandelnya mirip sama baju pada anime samurai mikoshinobi ninja ya cuy. Kalau animasi pada set bandel versi cowoknya tadi kan ada kayak aura-aura gitu kan. Dan untuk set bandel versi ceweknya ini animasinya beda cuy. Kalau animasi pada set bundle versi cewek ini seperti cahaya atau guguran bunga sakura gitu di bagian punggungnya um, Kalau gua pribadi lebih suka desain set bundle versi cowoknya sih Lebih wah gitu kan Terus ada tampilan dari set bundle inkubator Samurai Fox untuk urutan kedua Nah ini untuk tampilan set bundle inkubator samurai fox di urutan kedua versi cowoknya Untuk desain set bundlenya masih sama dengan yang tadi ya Cuman di sini yang berbeda hanya pada desain warnanya saja cuy Terus ada tampilan dari set bundle inkubator Samurai Fox untuk karakter ceweknya Untuk desainnya masih sama juga Yang berbeda hanya pada desain warna set bandelnya, cuy Selebihnya masih sama lah ya Terus ada tampilan dari set bundle utama atau set bundle untuk urutan pertama pada inkubator dengan tema Samurai Fox. Nah, ini untuk tampilan set bundle versi cowoknya. Udah sih. Udah sih. Ini baru namanya set bundle legend ya kan? Untuk di bagian kayak telinganya menyala glowing glowing gitu cuy. Jadi, nggak sabar nih. Inkubator ini rilis ya kan? Sumpah, pengen gua spin spin manja ini set bundle nih. Terus ada tampilan dari set bundle utama untuk karakter ceweknya. Nah, untuk desainnya masih sama dengan dua set bundle cewek tadi ya. Dan untuk animasinya masih sama dengan set bundle utama versi cowoknya. Waduh, the real set bundle legend sesungguhnya ya kan? gua saranin buat kalian-kalian yang suka set bundle dengan tema assassin, assassin kayak gini buat siapin diamond kalian mulai sekarang, cuy! Buat apa, bang? Ya, buat borong-borong inkubator terkeren ini ya kan? Dan buat kalian yang setuju set bundle ini merupakan set bundle inkubator terkeren komen di bawah ya Oke. Okay. Yang ketiga ada info kapan skin katana terbaru rilis Nah seperti yang sudah kita lihat bersama tadi ya kan Bahwa skin katana terbaru dengan tema jepang ini itu sudah dibocorkan oleh pihak Garena pada trailer dari Inkubator dengan tema Samurai Fox ini cuy Dan dikabarkan juga skin katana ini akan rilis sebelum atau sesudah Inkubator Samurai Fox ini rilis Kemungkinan besar skin katana ini akan rilis pada event top up atau pada salah satu hadiah dari inkubator Samurai Fox ya kan? Atau bisa jadi pada hadiah pre-order Elite Pass Season 28 bulan September besok cuy Jadi tungguin aja ya okay. Yang keempat, ada info mengenai inkubator mana yang akan rilis terlebih dahulu di game Free Fire Battleground Apakah inkubator dengan tema Hip Hop 2.0 atau inkubator dengan tema Samurai Fox dulu Kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini Nah, bisa kita lihat bersama ya Bahwa salah satu konten creator legend yaitu Lord Ahmed telah membuat video terbaru yang terdapat penampakan set bundle inkubator dengan tema hip hop 2.0. Penampakan gak tuh? Jadi, kemungkinan besarnya inkubator yang akan rilis terlebih dahulu di game Free Fire adalah inkubator dengan tema hip hop 2.0. Terus, inkubator Samurai Fox baru rilis, cuy. Oh. Yang kelima Ada bocoran event gratisan terbaru Nah Belakangan ini banyak sekali dari kalian yang nanyain Bang Bas event gratisan shop Free Fire bang Bang event gratisan ini apakah rilis juga di Free Fire server Indo bang Bang bang bang bang Jadi event gratisan yang rilis di Free Fire Server luar ini Itu bisa jadi rilis di Free Fire Server Indo cuy Tapi kemungkinan rilisnya itu kecil cuy Karena dari dulu sampai sekarang Free Fire Server Indo tidak pernah merilis event gratisan shop seperti ini Jikapun rilis di Free Fire Server Indo Akan berbeda dari segi bentuk event dan hadiahnya